Thank you. Aku termenung di sunyinya malam, dan mendengar lirih tangis hati. Hati yang dulu pernah kau beri janji, hati yang dulu pernah kau sakiti. ku termenung di dinginnya malam sisa cawamu masih terdengar lirik entah ku gila atau mati rasa Dalam lemahku Ini Konser menu di malam, susah tahu masih terdengar indah. Entah tuh atau mati rasa. Tak